terlelap pulas di dalam kamar tidur pagi bangun malam terasa monoton kehidupan ini Stasi ringan mungkin kini dirasakan Mengamnesiakan waktu Mengamnesiakan hari Mengamnesiakan segala Ucapan orang-orang Yang sering berkata Tentang keinginan Tentang masa depan Yang masih terlihat suram Terlihat suram Habiskan di kasur banyaknya waktu kuhabiskan untuk tidur seperti kayu mati seperti tak berarti seperti kayu mati seperti tak berarti. Hari terus bergilir, aku masih terkurung pikir, aku masih terkurung pikir. Ya Tuhan, aku ketak ketir, aku ketak ketir kau mati Seperti ditawar kau mati Seperti mati ibu masih jadi benar maka aku bapa lihatlah ini si jagoan harapanmu masih tak berguna Seperti tak berarti Seperti kayu mati Seperti tak berarti Just for today, I come Seperti tak berarti